Mama Iya Pulang. Mama Iya Pulang. Pada Ibu Gue Ceria Hati Yang Ya Kita Berjumpa lagi Bersama-sama Berada Di Sini Berjumpa, berjumpa Terus Bersama.